Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad Aniskol 81 Di video kali ini saya baru metik Metik cabe lagi Ini habis pulang saya Hari ini saya metik hijau hijau mungkin ada 10 kilo mungkin lebih karena kalau musim hujan gini untuk ngambil merah cabai itu lama jadi mending ah, di petik hijau nanti kita semprot lagi biar bunganya bunganya ada lagi nanti bunga untuk lagi gitu aja deh di ya, alam alhamdulillah sih ini bukan bukan istilahnya itu masih muda-muda atau masih bau kencur kalau orang bilang ini udah pedes ini bos ini udah tua ini, hijau-hijau tua ini. Gak, bukan hijau muda, bukan. bukan masih bau pencur Ini bau <tuk> pedes. <tuk> <tuk> <tuk> ya mudah-mudahan hari ini harga masih 20.000 kalau untuk hijau. Kalau untuk merah enggak tahu, kurang update hari ini mungkin ya main juga harga cabai tuh naik turun kalau lagi naik naik kalau lagi turun drastis <laughs> ayo bos sambil sambil milih cabe dipilih dipilih dipilih dipilih dipilih monggo yang minat ini kuat ini apa cabe hijau ini untuk masak ha, belut. Wah. Belut sambil ijo mantap bos, bos. Oh, Cus, oh nah, hari ini aduh, kebetulan hujan. Jadi pas selesai metik. <laughs> Alhamdulillah hujan pas di rumah, jadi saya kehujanan di uh, kehujanan di rumah. ini hmm. dimakan ulat ini, ulat bor, bukan inul aja yang ngebor ulat aja bisa ngebor. jadi dibeli dibeli dibeli dibeli, Kalau mungkin tumpukan cabenya segunung mungkin viral. Berhubung tumpukan cabenya yang kurang tinggi, jadi ya nggak viral ya apa-apa Disukurin aja. Karena orang yang sering bersyukur akan ditambah rezekinya. Dan buat saudara-saudara kita yang ada di Gunung Semeru Semoga diberi ketabahan Dan kesabaran dalam menghadapi ujian Salam buat warga Semeru Dan sekitarnya Hanya doa yang bisa saya panjatkan Semoga saudara-saudara kita yang ada di Semeru tambah kuat Insya Allah Allah akan selalu membuka uh, membukakan pintu rezeki dengan ujian manusia akan semakin kuat. Oke, tetap semangat walaupun dalam terpurukan. Jangan menyerah, tetaplah berusaha semampunya. jangan menyerah oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan bagi yang suka video saya monggo yang mau subscribe like comment and share dan jangan lupa yang udah subscribe selalu bersilaturahmi <tuh> Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa mengetahui updatean updatean video dari saya. Semoga harimu menyenangkan. Sudah. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cabai-cabia.